Kebutuhan dasar suami cuma dua. Satu, kebutuhan seks. Puaskan suami diranjang, insya Allah istri makin disayang. Yang kedua, kebutuhan harga diri dan ego. Jangan sekali-sekali meragukan suami. Sering-seringlah kita minta izin jika melakukan sesuatu dan tanyakan pendapatnya, bukan cuma pendapatannya.